kau nak test orang tu baik ke tak baik memang ke tuan-tuan kena bagi pinjam bila tuan-tuan bagi pinjam kereta dekat dia bagi pinjam first time bagi pinjam bila dia pulangkan balik kereta macam mana kondisi kereta tuan-tuan ada yang pulangkan balik tak berbasuh ada yang pulangkan balik pulik kacang kul apa ni habuk kuih bangkit Kuih bau lulu semuanya ada. Vacuum pun tidak. Minyak ni, tu, duit menyala dah. Merah, kuning. Ini orang yang tidak layak dan tidak baik. Next time jangan bagilah. Dan tuan-tuan pun nak pinjam kereta orang, cuba pulangkan dalam keadaan dia puas hati. Walaupun tuan-tuan tak bagi duit, minyak penuh. Tak payah haba pun tak apa. Mak, terima kasih mak bagi pinjam kereta aku. Aku isi penuh mak minyak mak. Tak payah cakap pun, tak apa. Biar je sendiri tahu. Ya Allah, minyak penuh. Tangki aku ni penuh 90. Woi. Dia berbunga dalam hati. Cuba tuan-tuan basuh bahasa, vacuum polishkan tayar dia bukan apo elok. Cuba elok, elok bagi pulang. Lain kali nak pinjam dia bagi. Cerita pula. Entah mak cerita hang ni. Cerita apa benda yang berlaku? Ini tidak Tayar dia tercabuk pun senyap. Dia sampai depan rumah dia masuk ke tayar. Mat, kata dah ada, Mat. Bila kawan tu telekom balik ke saya, buat tayar kata aku tercabuk, eh tak tahu, tadi aku pulangkan kan helok. ni jahat. Ada benda patah. Anak dia bagi patah dalam kereta tu, dia tak cerita. Tu tempat berokok di bawah tu. Tercabuk benda tu. Dia ambil ga'uhu tu, berpelai-pelai tak bagi cerita ni jahatnya orang sebab tu nak test orang ni baik tak baik yang pertama sekali bagi pinjam nak test orang ni baik tak baik tonton kena ajak dia berjalan kalau dia ajak tonton berjalan silakan ikut cuba tonton tengok siapa belanja siapa kalau tonton daripada awal berjalan sampai balik pun tonton juga belanja confirm orang tu tidak baik sebab tu kena test dan tuan-tuan berhati-hati Mungkin tuan-tuan sekarang sedang dites. Mungkin Mungkin sekarang tuan-tuan sedang diuji oleh orang yang mengajak tuan-tuan Sebab itu kalau orang ajak Belanja-belanja lah Dia belanja makan, tuan-tuan belanja minum Ini tidak Itu Nak colak gigi Orang tu perhati Ya Allah Dia yang ajak aku berjalan Dia yang ajak aku bawa Tol aku punya Makan aku bayar Apa hal dia ni? Orang ini adalah orang yang tidak baik Sebab itu tuan-tuan Ulama-ulama dulu Dia akan tersenyum kalau jumpa orang macam ini Sebab dia tahu Kita dah tahu hati budi manusia Nak kenal hati budi orang macam itulah tuan-tuan Yang pertama saya kata tadi Bagi pinjam Cuba tengok macam mana barang itu bila dipulangkan Yang kedua bila dia ajak berjalan Silakan ikut Cuba tengok perangai dia Dan apa yang dia buat sepanjang perjalanan Baik ataupun tidak